Oke teman-teman, kalian kalau pengen dengarkan lagu ini Cover dari Charlie s 12 ya Ini band dulu Saya akan bawakan lagu Judulnya anugerah Oke, lanjut ya Saat ku tak berdaya